Ku mencari rindu yang tak bertepi. Temukan lari ini di waktu kau bermimpi. Lukiskan senyummu di setiap waktuku, meski kau jauh di sana. Tak Ku padamu Takkan sirna Karena Waktu Hati ini Takkan berpaling Ku lukiskan senyum Setiap waktuku, meski kau jauh di sana, aku tetap setia cinta ku padamu. Kan sirna karena. Hati ini Takkan berkali Bersabarlah kasih usah risau Sampai